teman-teman, nama saya Akhilah dari TKA2 saya akan memecahkan doa berbuka puasa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasum Tuh wa bika aman Tuh wa ala kisika aftuh. Waktu mati kayaan an hamma ini